BPH21 gratis 100% untuk penghasilan sampai 200 juta. 6 bulan dirilis untuk 19 sektor dalam industri manufaktur. Di sektor industri baik di lokasi Kite maupun non-Kite, Kite adalah kemudahan impor, tujuan ekspor. Untuk BPH pasal 22 atas di barang modal, bahan baku, untuk sembilan belas sektor industri yang terdampak. Untuk PPA Pasal 25, relaksasi dengan pengurangan 30% <laughs>